Ari Bernardus Lasso, yang dikenal luas dengan Ari Lasso, lahir di Madiun pada 17 Januari 1973 Ari Lasso membentuk band pertamanya pada waktu sekolah di SMA Negeri 2 Surabaya yang bernama Outsider Bersama Wawan Juniorso dan Piu Padi, kemudian ia bergabung dengan band Los Angeles yang kemudian menjadi Bumerang. Lalu bergabung dengan band Downbeat yang kemudian berganti nama menjadi Dewa karena semua personil saat itu berusia 19 tahun maka dewa berubah menjadi dewa 19